Baik, Bapak, Ibu, Saudara kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai aspek-aspek penting yang ada dalam satu koinonia atau dalam satu persekutuan. Di seri sebelumnya kita sudah belajar dua aspek yang pertama yaitu aspek ibadah. Dan uh, penting untuk ditekankan lagi bahwa ibadah itu adalah ibadah bersama Lalu yang kedua adalah aspek uh, karisma atau leadership atau kedisiplinan di dalam satu persekutuan Ini uh, dua aspek yang pertama Nah sekarang kita akan lanjutkan masih ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-47 bagian A Aspek yang ketiga yang mau dikatakan di sini adalah aspek kesatuan dan kebersamaan. Ada beberapa ayat yang bisa kita lihat di situ ayat 42 dikatakan begini, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada kata berkumpul di situ. Jadi berkumpul itu kan berarti bersama-sama. Dan ini penting dalam sebuah persekutuan atau sebuah koinonia Lalu ayat 44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu ya, Jadi kesatuan itu dijaga soliditas di antara semua anggota persekutuan atau anggota koinonia dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama kebersamaan lagi yang ditekankan di sini lalu ayat 46 dengan bertekun dan dengan sehati kalau sehati itu kan berarti kebersamaan itu begitu penting untuk ditekankan di sini dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama jadi kebersamaan lagi yang ditekankan di situ dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi aspek ketiga dari satu koinonia atau satu persekutuan itu harus ada kesatuan dan ada kebersamaan di dalamnya. Karena tidak mungkin kita mengatakan itu sebuah persekutuan, tidak mungkin kita mengatakan itu satu koinonia kalau tidak ada kesatuan dan tidak ada kebersamaan di dalamnya. Yang mungkin menjadi pertanyaan, atau sering menjadi pergumulan kita bersama, apakah itu berarti di dalam satu persekutuan atau dalam satu koinonia, itu berarti kita harus satu pendapat, harus satu gagasan, harus satu ide, tidak. Perbedaan-perbedaan itu tetap harus dihargai di dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah koinonia. Rasul Paulus menulis ada berbagai, ada rupa-rupa karunia yang dimiliki oleh jemaat, dan itu harus dihargai, harus diterima, masuk dalam sebuah persekutuan, karena kalau kita perhatikan persekutuan pemusik saja atau persekutuan keyboardis saja, pemain-pemain keyboard saja di dalamnya ada rupa-rupa pemikiran. Ada yang senang dengan aransemen si A, ada yang senang dengan uh, aransemen B dan sebagainya. Atau ada yang senang musik jazz, ada yang senang dengan dangdut. Nah kan banyak karakter dari setiap orang itu kan berbeda-beda. Penggemar musik di genre yang sama juga ketika bertemu belum tentu mereka bisa sepaham atau sepakat mengenai uh, satu konsep. Nah dalam persekutuan orang-orang percaya pun perbedaan itu harus kita terima harus kita akomodasi namun di dalam menjalankannya kita perlu mencapai kata sepakat nah untuk mencapai sepakat ini kita tidak bisa lepas lagi dari aspek yang kedua tadi leadership atau kepemimpinan dan disiplin di antara semuanya artinya ketika seorang pemimpin dalam persekutuan itu sudah mengatakan ya sudah kita pakai planning A maka itu menjadi rencana bersama jangan sampai dalam persekutuan karena ide saya B, lalu kemudian uh, yang dijalankan adalah ide A, lalu saya kata, lalu kita berkata, oh, saya nggak akan mendukung itu, karena itu adalah ide A, sementara saya punya ide B. Nah, ini kurang sehat kalau persekutuan seperti itu. Dalam berbangsa dan bernegara saja, kalau bangsa dan negara itu ada perbedaan pilihan pemimpin, misalnya pilihan presiden, presiden yang satu pilih nomor satu, yang satu pilih nomor dua, lalu ketika uh, pemilu diselenggarakan dan hasil pemilu tercapai bahwa misalnya pemenangnya adalah nomor satu lalu semua yang nomor dua tidak mau ikut mendukung jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara maka bangsa dan negara itu akan mengalami keretakan, akan mengalami, akan mendapatkan ancaman disintegrasi sehingga siapapun yang memimpin dia harus berusaha merangkul supaya semuanya uh, bisa menjadi satu atau bisa uh, saling mendukung ke arah yang mau dituju, kira-kira seperti itu Nah, dalam persekutuan pun seperti itu. Karena dalam persekutuan itu kan adalah kumpulan orang-orang percaya. Dan semua orang kan punya ide, punya gagasan yang berbeda-beda. Nah ketika kita masuk dalam persekutuan itu kita bicarakan bersama. Kita diskusikan bersama. Jadi itulah yang disebut kebersamaan dan kesatuan. Dan kesatuan itu sekali lagi bukan hanya satu ide, satu pendapat. Tapi bagaimana kita bisa melangkah bersama-sama. Meskipun dengan berbagai ide dan berbagai pemikiran. Nah di sini sekali lagi penting. Fungsi leadership di dalamnya fungsi seorang uh, pemimpin atau fungsi kebersamaan. Bagaimana cara kita menghargai pemimpin kita? Bagaimana kita menghargai orang-orang yang diberi otoritas untuk menggembalakan kita atau memimpin kita menjalankan tugas-tugas tertentu, misalnya dalam satu kepanitiaan, dalam satu komisi, dalam uh, satu bidang. Nah, kita harus bisa untuk belajar tunduk kepada orang yang diberi amanat. Atau diberi amanah dalam menjalankan semuanya itu Nah inilah yang disebut dengan kesatuan dan kebersamaan Lalu aspek yang keempat Aspek yang terakhir dari Persekutuan adalah ayat 45 dan ayat yang ke-46 Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Ayat 46 bagian B Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati Apa yang kita lihat di sini Yang pertama selalu ada dari mereka jadi kalau selalu ada dari mereka itu kan uh, tidak berbicara tentang satu orang saja tapi ada beberapa orang bahkan akan lebih baik lagi kalau itu semua orang semua yang menjadi bagian dari persekutuan itu. Menjual harta miliknya artinya mau berkorban, mau berpartisipasi, mau terlibat dalam penyelenggaraan persekutuan itu. Kok tidak akan berjalan kalau yang berpartisipasi di dalamnya hanya satu orang, hanya dua orang, atau hanya orang-orang tertentu. Semua harus terlibat bersama-sama. Kalau semua sudah terlibat bersama-sama, baru kemudian perputaran organisasi itu akan berjalan sehat. Ya, Karena persekutuan itu kan kita juga bicara tentang organisasi, tentang, tentang kelembagaan. Ya. Itu jadi... Ayat 46 tadi dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Kalau bergilir itu kan berarti uh, semua orang kebagian. Ya, digilir. Ya. Oh, hari ini di rumah A, besok di rumah B, lanjut uh, lusa di rumah C, dan seterusnya. Jadi kalau digilir seperti itu, semua mendapatkan bagian dan semua punya kesempatan yang sama untuk terlibat. Nah inilah uh, yang menjadi dasar ketika kita membentuk ibadah rumah tangga, membentuk komsel-komsel, supaya semua jemaat, semua bagian dari persekutuan itu terlibat ya berpartisipasi untuk menjadi tuan rumah atau uh, menjadi pelayan ibadah. Nah ini baru persekutuan itu berjalan dengan baik. Dan yang ditekankan di sini bahwa semuanya gembira dan semuanya punya ketulusan hati. Jadi, bukan juga dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan, ya itu sudah bukan persekutuan orang-orang percaya. Ya, sudah kayak penjara saja, atau sudah kayak, uh, udah kayak negara saja. Ada hukum yang memerintah, yang mewajibkan penyelenggaraannya. Nah ini, jadi dua aspek yang terakhir yang mau saya tekankan di sini, yang pertama tadi ada kesatuan dan kebersamaan, dan yang kedua ada partisipasi atau keterlibatan bersama. Inilah aspek-aspek dari sebuah koinonia atau sebuah persekutuan. Kalau kita review lagi dari materi kita yang di seri sebelumnya, yang pertama di dalamnya ada ibadah. Lalu yang kedua ada leadership, ada kepemimpinan, ada kedisiplinan, ada karisma di dalamnya. Lalu yang ketiga di sini kita bicara kesatuan dan kebersamaan. Lalu yang keempat kita bicara partisipasi atau keterlibatan. Tapi dari empat semuanya itu perlu kita tekankan lagi mengenai kebersamaan, sharing diantaranya. Dalam ibadah ada sharing, ada kebersamaan dalam Kepemimpinan juga perlu ada sharing Perlu semua terlibat dalam uh, kepemimpinan yang berjalan Lalu kemudian ada kesatuan Dalam kesatuan itu sudah pasti harus ada kebersamaan Dan yang terakhir partisipasi Partisipasi itu juga partisipasi bersama Bukan partisipasi uh, parsial Hanya orang-orang tertentu saja Nah kalau ini semua sudah terlaksana Maka persekutuan kita akan menjadi persekutuan yang sehat Persekutuan yang kuat Nah, marilah kita evaluasi persekutuan yang terbentuk di dalam gereja kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komsel-komsel kita. Apakah persekutuan kita ini sudah sehat ataukah masih ada ketimpangan-ketimpangan. Kalau masih ada ketimpangan-ketimpangan, mari kita selesaikan bersama-sama supaya persekutuan kita menjadi sehat. Jadi kalau misalkan gereja itu membentuk tim audit persekutuan, ya kita akan mendapat predikat A misalnya. Persekutuan yang sehat, persekutuan yang baik Atau persekutuan yang memenuhi aspek-aspek yang disebutkan tadi Demikian yang bisa saya sharing untuk seri kali ini Tuhan memberkati